Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kota siapa kucing. Yes. sang ngomong lihat ah Nah, ini orangnya. Wah. Aduh, itu <tune> lu hidung gua sakit gara-gara dikerjain si di akila hidung aku sakit, awas lu gua kerjain lu. Awas lu. What? Aduh, siapa yang melempar gua? Ini bola, siapa yang melempar ya? hajar kamu. Hai, pasti sebocil tuh. Kau pasti melemparkan bola ke aku Maaf, maaf, maaf, maaf Maaf, maaf, maaf Jangan kau Boce, hidung kau kenapa merah? Gua tadi dekat sama si Akila Baras -ba -ba -ba -ba -ba. kayak gini itu. Apa itu? Tunggu, Bro! Gua jagoan selandar minyai! <tuh> udah, Bro! Gua kerjain Syakila, Bro! Tenang, Bro! Ya udah, siap! Oke! Okay. <tuh> Ngapain ya? Pasti dia lagi ngajain tugas Iya deh kayaknya Ayo kita kagetin Ayo Eh kaget Si Pak ternyata lagi ngapain kamu? ngajain tugas pusing banget nih emang tugas apaan bahasa Indonesia pusing banget nih aku bantuin ya. Nah, akhirnya kelan. Dan seperti model yuk. Hi Yeay. Luar Bro, kita lihat dulu anak anaknya lagi ngapain, Bro. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada gua gendong dulu sama lu. <tik> Balapan sekali lagi yuk. Ayo. Uh, Yang kalah nanti cuciin sepatu loba ya. Oke. Oh, Siapa? очку <coughs> ственn Nah sekarang kita kerjain bro wow. oh. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Welcome to Mario Legends 5 seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them Dan lo mau kemana? Kau mau ke sepatu roda kak Nggak apa-apa yudah You have slain an enemy Bro, siap-siap-siap, dia mau keluar bro aku aja yang ngambilin, masih aku milih. lapar. Ya, udah. Nah, sebuah naiknya sama siapa <tik> Nah, bisa dibuka wow. Awal <tik> A few moments later. Kita sama siapa kemana ya? Lama banget. lah kok minum aku ada di sini? lu bocil maka sini aku mukul bego lu <tune>